Bih, banyak durian Sayang kita lagi ini Nyari durian nih Ini baru durian tuh Yang kayak ini Kayak kamu sama mama ke ini ya Ke Malaysia Durian montong enak sih udah nyoba soalnya huh? <laughs> Nih mau lihat motongnya kayak gimana ada yang udah dimasukin ke ini bungkusannya eh, kita lihat yuk motongnya kayak gimana yuk ini ada yang lebih gede tuh dan gede berapa kilo tuh 5 kilo setengah kilo masih nyari yang pas soalnya tadi udah manis tapi ini kurang ini, kurang keras kurang keras lagi, kurang lembut dagingnya cara yang lebih lembut soalnya walaupun manis tuh kayak durian itu kalau udah mateng banget jadinya lembut gitu ya? kalau keras itu berarti kurang matang nggak uh, ada ini di Jepang ini mabuk orang cium ini cium bau durian orang Jepang gak biasa cium bau durian kan bener gak saya oh kesini aku ajakin ke sini deh Oke. Oh, kali itu. Ah, ini ini. Makan sini. Enggak, oh, bungkus. Ini mau eh, ya dibelangga. Belang Belak aja, Jadi, ambil dagingnya aja. Heeh. Uh. Kupasin berarti ya. Hmm. Heeh. ambil dagingnya aja. Ambil dagingnya. sama bisingin Oh, di jalur? Bukan, oke kulit tinggalin aja. Oh, iya <laughs> iya iya. Tuan. mana manisnya gurih sayang kayak kamu sayang enak banget udah siap nih tinggal nunggu bayar ini begini kalau makan durian tuh di Indonesia tuh kayak gini saya nggak kayak kita tuh kalau di Jepang tuh yang kita beli yang ini ya yang beku yang frozen yang dari mana tuh dari Vietnam ya Eh enggak deh yang dari Malaysia ya apa tuh musang king tapi itu manis juga sih manis banget hmm, apalagi makannya sama kamu tuh, uh, makin manis sayang tapi asik aja kalau makannya kayak gini Bisa oh, kayak makan sambil dalam situ kayaknya nih next time kalau aku ajak kamu kesini deh kita makan durian di sini nambah terus. Ini total 4 kilo tadi saya. Cuma dapat berapa biji sih kecil sih ya. Dagingnya lebih kecil dibandingkan kulitnya ya, ya. Tadi sih dagingnya gede ya. Soalnya walaupun dia tadi 4 kilo, ya kulitnya kan gede. Tapi worth it lah kalau menurut aku. Soalnya kita beli yang di Usang King yang di frozen aja ya. Itu berapa? 600 ribuan nih masalah ya. Dapat kita Habis berapa kita? 300 ribu mantep jos. Ih, ini baru durian. Yang kemarin-kemarin kita makan tuh apa? eh durian. Durian 4 kilo. Jadinya cuma 1 kilo. Oh, Ayo, ambil, ambil, ambil. Ayo, diborong. Ayo, diborong, diborong. Ayo, silakan, silakan. Ayo, mau yang mana tuh? Buh, jangan tanya. Tuh. Nih, ini, nih, nih yang gede nih. Kita coba yang ini dulu nih. Uh. ini durian atau apa ya ini? Oh, hmm. no. Ada yang empuknya, tapi ada juga yang keras. Hmm, memang mantap. Ini nih nih sayang. Kalau durian tuh yang kita beli tuh, yang di itu, yang dari Malaysia ya apa lagi Malaysia ah musangking, wah oh, musangking lebih manis lagi kayaknya. Terus ini montong, montong palu. Hmm, bagaimana? Hmm, hmm, coba lihat nih, nih, nih bijinya. Bicinya coba segede gini. Tuh. Hmm. Tuh. Tadi duriannya segede lebih gede dari sini nih. Ini kayaknya kalau mau ke Indonesia nih. Hmm. hmm mantep mantep dah hmm, satu aja beratnya mungkin satu kurang lebih ada ini 250 gram kali mantep di Indonesia ayo aku beliin hmm eh. enak manis empuk Montong ini, manis loh. Yang ini lembut banget. Ini tadi agak keras, ini lembut banget, tuh. Manis banget ini. Kenapa belinya yang montong? Soalnya sering kena tipu yang lokal, walaupun satunya 50.000 ya. Jadinya tuh, mendingan sekaligus beli yang enak aja, walaupun mahal ini tadi satu aja tadi 300 ribuan ya, 300 lebih empat kilo, hmm, tumpak makan dua aja udah kenyang nih mas ada nih ini, ini bisa buat makan berapa orang ini? satu, dua, tiga, empat, nasi nisa, hmm, abang bocah, lima terakhir yang paling enak tuh bagian sini ah salah, mulainya dari jempol dulu hmm. うん。<笑>